Beberapa menit lah Dirinya oke lanjut. Ayo, mau bareng Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Ini yang channelnya Gegris ya? Iya, Bang. Oh, Abang yang kemarin itu ya? Iya, yang mau golok. Mana Bang goloknya, Bang? Ini Bang, goloknya, Bang. mungkin kok. nih. Emang hmm. harusnya laporan, Kita buka aja ya. belum kerja, Bang. inilah kita mau kuliah aja kebanyakan orang terang. Berat <sih> Kita langsung unboxing aja. <sukur> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G Kris Ini gue lagi bareng sama bang Siapa bang? Edoy Oh lagi bareng sama bang Edoy Kebetulan dia dari daerah Jakarta juga Kemarin dia sempat Chat, komen di channel Minta alamat Katanya mau mirror golok Iya bang? Iya emang alamatnya nggak jauh juga dari tempat kita Sebetulnya emang udah ada beberapa orang yang sempat chat juga ke WA, sebenarnya alamat, tapi ada alamat yang jauh. Ada yang belum sempat waktunya, kemarin kebetulan uh, udah ada sekitar tiga orang lah yang dari Jakarta baru. Abang Edo ini yang sempat kesini, dan bakal memberitahuan lagi. Ini galaknya, kita unboxing uh, dulu. pakinya bareng gak dicurigain bahwa tangan memang harus hati-hati bisa ditangkap aparat <risas> mau tawuran atau mau perang Abang ya, dorok dari online oh, ya, murah. Hmm, Durangnya udah lumayan bagus. Ini modelnya full tang. dia modelnya bolong jadi dari bilahnya sampai ke gagang jadi gagangnya nggak cuman masuk sini doang dia fullnya ke sini dibentuk di tempel pasang dural ini udah ada capnya dia si cap pembuat atau cap toko dia modelnya tipenya ujung turun jadi yang depannya itu lebih bawah biasanya kan ukuran golok seperti ini belakang ke sini ini lebih dikenal sama goloknya kapten Patimura, Oke kita mulai coba mirror jadi proses mirror-nya seperti biasa kita hilangin pori-pori dan garis-garis ini dengan tahap amplas pakai amplas ini ga mentul, mentul banget kayaknya hampir lah blok hmm. online okay. untuk bahannya udah seperti biasa gue siap ya. 16 meteran 400-600-800-1200-1500 langkah pertama kita tetap pakai amplas yang 400 buat nyerangin vari-vari yang kasar <SILENCIO> Bang, ini ada telat nih. Lumayan pengaljian seharian. Terus, <gihai> terus. Nah, ya tiap dulu aja, kurang kurang apa? Kurang... Wuih, di keren nih, bang. Keren banget ya. Ini kan Pengkang... namanya di tahun juni, orang orang pengen Ayo. Mantep, bang. Ini udah. Udah bisa lah udah siap buat nyemulih teman, -teman korban ya Wah kalau kayak gini mau buat sayang bang mendingan mm -hmm. buat pajangan aja Nggak apa-apa apalah buat ini buat ibadahan kayak Ini cara baru itu udah dipajang lagi Yang penting tetap dirawat Dan Kalau udah melihat kayak gini ya harus perawatan ya. Udah habis dipakai langsung lap kasih lebih oil atau coba kurang kurang apa nih kurang apa ada yang kurang gak nah, ada yang kurang ya bagus lah semua keren lho mbak oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini jangan lupa buat dukung terus channel Gekris biar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe juga bolehlah buat kasih masukan channel ini Apa yang kira-kira kurang Semoga bermanfaat buat kalian Oh iya, buat kawan-kawan yang daerah Jakarta Yang pengen main kesini Buat ngopi bareng Boleh chat di WA nomor WA ini Oke, nah, segitu dulu ya Bye